Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Qala ta'ala rajim Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wasilah wajhadu sabili alaihi wa alihi wa wa terima kasih Ulun ucapkan kepada pengatur acara sekaligus panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haun daripada abah guru kita yang telah memberikan kepercayaan kepada Ulun untuk mengisikan acara pada malam hari ini. Yang Ulun meniakan perhabbaifara alim ulama guru-guru agama tatuha masyarakat hadirin hadirin sekalian rahimahumullah Isra wal Mi'raj yang terjadi lawan nabi kita itu adalah merupakan gambaran pelajaran bagi kita sebagai umat nabi Muhammad untuk menjalani kehidupan di dalam dunia untuk mendapatkan keselamatan kebahagiaan sampai ke akhirat jadi di dalam Isra wal Mi'raj itu banyak hikmah yang harus kita ambilin yang kita petiki di dalamnya. Semuanya itu adalah merupakan bekal sangu-sangan kita menjalani kehidupan dunia sampai ke akhirat. Di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diatur oleh Sayyidina Jibril padahal pun hakikatnya Nabi itu yang mengatur hanya Allah makanya Israel itu adalah satu tayangan gambaran Nabi Muhammad itu manusia agung yang luar biasa jadi di dalam peristiwa tersebut Nabi seakan-akan seperti murid Jibril seakan-akan seperti guru jadi nabi kita diatur oleh Sayyidina Jibril di antaranya di dalam perjalanan nabi kita disuruh basinggah Ya Muhammad inzil hahuna wahai kekasih ya Allah singgah pian satu mat dulu di sini fa Sumbahyang maka nabi kita melaksanakan apa yang diperintah yang diatur oleh Sayyidina Jibril tuntung sembahyang nabi Meneruskan perjalanannya lalu ujar Jibril atadri ina sallaita ya Muhammad. Wahai kekasih Allah pian dahul tadi di mana sembahyang tadi? Jadi ujar Nabi la adri aku kada tahu. Sallaita bi tur Sinai haitsu kallam Allah Musa. Pian tadi sembahyang Dinamakan di situ Bukit Sina, Gunung Sina, Bakas Nabi Musa Munajat kepada Allah. Jadi, Nabi kita diatur oleh Sayyidina Jibril, turun, mengambil berkat, dan bakas orang bahari. nang soleh, soleh. padahal Nabi kita itu Abul Barokah al-abil akbar al-mahbubi laka wal-mukhasasi bishyarafil afkhar kenapa? makanya Islam ya Allah seakan-akan gambaran pelajaran sagan kita jadi waktu Nabi kita ditakuni oleh Jibril tahulah tadi di mana Subayang, adri, aku kada tahu je, Nabi. ini adalah menjadi pelajaran lawan kita artinya apa? hidup kita ini jangan sampai panah nahunya hidup jangan pamba bisanya, apalagi kalonya kita itu mengang, apalagi kalonya kita itu menjadi seorang murid daripada guru-guru kita. Jadi Nabi melajari, la adri aku kada tahu, karena di dalam kitab gada khilaf kifayatul askiyah kata-kata Allah adri kalau kita ditanya orang bunda kada tahu nang tahu Allah Taala wallahu alam itu adalah satu nafa nisful ilim kita mendapatkan separuh sudah daripada ilmu artinya sebagai bukti ketawaduan diri kita sebagai bukti adalah rendahnya hati kita sehingga keluar kata-kata bunda -kata, kada tahu seperti itu radujallahi rahimakumullah Jadi ujar Abah Guru Bahari amun kita di sini hendak mengaji lawan seseorang belajar kepada seseorang hadir di majlis seorang guru maka ilmu kita kita tinggal pengetahuan kita kita tinggal kita menuju ke tempat itu dengan kosong batin kita daripada ilmu Jangan rasa tahu, jangan rasa bisa. Sampai-sampai ujar Abah Guru Bahari 1000 kali guru-guru kita memiliki cerita yang sama. 1000 kali sidin memiliki kisah yang sama di dalam perasaan kita. Hanya ini aku mendengar. Nah itu nang bujur aja si Din. Bon, kita kadang-kadang ya kalo aja kisah guru tu minggu tadi juga aja. Nang langsung malam Nah, berarti kita datang itu sudah tahu berduhulu istilah kita membawa sesuatu, istilah kita membawa wadah barangnya sudah berisi kalau barangnya sudah berisi sama apa orang hendak membuat sama apa orang hendak meisi, karena barangnya sudah berisi terdahulu hadirin sekalian rahimakumullah karena di dalam perasaan rasa kada bisa. Di sini kita akan mendapatkan wahbiah pemberian Allah SWT. Makanya kata-kata Al-Habib Ali sahib Al-Mawlid fil gunung itu tidak bakal menerima air karena sifatnya tinggi yang menerima air hujan adalah sesuatu yang dataran rendah seperti lem, lembah artinya Tuhan kadang akan menjulung pemberiannya apabila hati kita itu ada sifat sombong ya rasa tahu tadi kan sombong sudah tahu bedahulu itu namanya sombong sombong som, som, som. tidak bakal menerima ilmu karena mu'alim Makanya Jabah Guru Bahari, pengajiannya sama, waktunya sama, kitabnya sama, sampai jasin leloconnya sama kita mengaji, namun buliknya beda-beda. Tergantung apa? Batin kita ini tadi, adenang rendah banyak dapatnya, adenang sedang, sedang juga dapatnya, jadi tergantung adalah hati kita. Innamas sadaqatu lil fuqara Allah akan memberikan sesuatu itu kepada hati nang bujur-bujur fakir nang bujur-bujur merasa miskin itulah nang mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa itu cara-cara jawab -cara guru, cara-cara kita mengaji supaya nang defender abah, nang defender guru-guru itu kawat dikantongi, kantongi, kawat di bahu bulik, berkatnya luar biasa. Nang kedua, Jisiden, cara-cara kita belajar itu, walaupun kita itu hadir di tengah daripada majlis yang banyak manusianya, yang hadir seakan-akan guru tu memadahi kita. Sama apa caranya yesiden? yaitu muntung guru tuh rasa maandak di telinga kita. Jadi fokusnya tuh tetap lawan suara guru. Perhatian kita dengan nasihat guru. Jadi ada rasaan Yesiden muntung paguruan ada di telinga kita. Artinya guru tadi memadahi lawan kita. Mun kita ini kadang-kadang biasa ya kalau begitu guru ada kata-kata uh, nasihat padas tegas kadang-kadang nafsu kita tuh mengelak contoh guru mengesahkan engken guru mengesahkan kisah engken bahwasanya engken itu adalah sesuatu sifat yang tercela al adu Allah walau kana 'abidan dan augamakal dikesahkan sini kesah engken nafsu kita ini kadang-kadang Lihai menolak, lihai menangkes sama pemenangkesnya. Mudahannya pak Haji itu kena aja ya Allah. Mudahhan pak Haji itu marah saja. Kadang seorang nang kena, ke orang lain. bilanya guru mengesahkan sifat nang mesmumah, mesti dikelainakannya. Itu sifat namso kita seharusnya nang sabujurannya ketika guru kita membicarakan sifat-sifat mazmumah sifat, -sifat, sifat tercela kita akui ini sifat aku guru memadahi aku seperti itulah ini adalah obat untuk aku nasihat untuk aku aku harus berusaha untuk berubah daripada yang demikian berarti guru tuh tahu benar lawan sifat atau pahatian lawan aku seperti itu ya ada kita ini tadi lihai menangkis imbah guru mengisahkan sifat pemurah ha, sifat yang baik itu guru itu memuji aku tak kesorang padahal sifat-sifat yang -sifat sifat -sifat mahmudah, mahmudah itu adalah sifatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifatnya para aulia, sifatnya guru-guru kita, sifat orang lain kita belum lagi memiliki sifat-sifat mahmudah tersebut. Seperti itulah perasaan waktu kita mengaji, waktu kita belajar, amun yasilin hendak dapat il ilmu makanya Nabi kita itu melajari hingga di, bila ditakunai oleh Jibreel la adri beberapa tempat yang disinggahi oleh Rasulullah atas perintah Jibreel Nabi, Nabi begitu ditanya atadri aina sallaitah tahulah Muhammad pian tadi di mana subayang jawapan Nabi la adri aku kada tahu aku kada tahu padahal adalah alam semesta yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wajib nabika alaha ulai syahidah Muhammad kata Allah ikam kami bawa ke mana-mana untuk <coughs> menyaksikan fenomena alam semesta semua tiada ada yang tidak diketahui oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi Allah dengan tegas mengatakan ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidah apa yang dimaksud dengan syahidah di antara tafsirnya ujar abah guru hadaran fi kulli zaman wa hadaran fi kulli makan kami utus engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad syahidan menyaksikan apabila kata-kata saya itu berarti Rasulullah itu hadiran fi zaman. Pamilah aja Rasulullah itu mahadiri menyaksikan. Nengaran orang menyaksikan itu pasti hadir. Kada mau pang menyaksikan urangnya kada hadir. Wa hadiran fi kulli makan dan dimanapun tempat sebagai kenyataan sebagai buktinya ketika kita sumbah yang dengan kalimat Assalamualaika Pian sumbah yang di matraman Assalamualaika buka ke banjar pulang Assalamualaika buka ke mana Qalabiyuh pulang Assalamualaika terus Berarti Rasulullah Hadiran fi kulli zaman Wadiran wa fi kulli makan mana aja, apabila aja. Makanya kan waktu ini, beguling ngaruh. Ada perbedaan waktu tuh berapa? Dua menit, tiga menit, lima menit. Itu hikmahnya apa? Supaya makhluk ini semuanya, beri salam kepada Nabi Muhammad SAW, tanpa ada jeda tanpa ada batas terus tuntung orang Banjar Sumbahyangan, orang Martapura pulang namanya nyambong tuntung Martapura bisa Matraman pulang namanya nyambong ini perbedaan dua menit 3 menit membuktikan bahwasanya dunia tidak bakal kosong daripada memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi jadi kadang-kadang nang dari Rasulullah, nang kadang diketahui Nabi beratan. tapi apa? Jadi di dalam perjalanan Islam ya Nabi malah jari luar kita, jangan pada nahunya, jangan pembebisannya. Makanya Sayyiduna Ali kira-mallahu beliau mengatakan, sayang-sayang Yesuddin, lantaran penyakit rasa mengetahui, rasa bisa, rasa lihai, manusia itu tidak bisa mencapai maqam salihin. Alkana atau bil jahli, padahal seorang tombongol, tapi rasa bisa. Ini ngalihnya, rasa tahu, rasa lihai. Tulis di warung ya kalau teh panas seribu, teh dingin dua ribu. Karena bisi duit seribuannya, tapaksa nongkar teh panas. jujur gak, gak? kan tulisannya ada teh dingin dua ribu teh panas seribu karena bisi duit seribuannya lalu nungkar teh panas haharatan tanpa panasannya diminumnya ini rasa bisa rasa liha itu deh jadi ujar kawal bungolnya nyawa aratan panas akun kujul-kujul amun bedingin jadi dua ribu aja tulisannya teh dingin 2000 teh panas jadi haratan yang berkukus diminumnya ujar kawal tanpa haratan pepanasan kinom, amun bedingin jadi 2000 ujar itu rasa bisa, rasa lihai kada mau batakun orang nih suruh batakun pas alu ahlat dikri ingkuntum kada tahu ingkuntum lata alamun Hai, mm -mm. ujar orang bahari, jar maaf minta ampun. Ulun, ada teh, teh itu adalah apa bilanya di malam makan? Bilanya di malam makan dikubuyakan, kasih toh, bisa bogo nol. Jarnya <laughs> Kenapa waktu itu malam itu? Nang bin ini ada bisi teh juga, teh napa pelangsing lantaran nang laki ni kada betakun diambilnya teh nang bini dikubuyakannya Napa nang ada balangsing sakalinya <laughs> ah gara-gara kada betakun gara-gara kada betakun hadirin sekalian rahimakumullah <laughs> makanya hmm. fasalu ahladdzikri ing kuntum la ta'lamun Artinya bisa-bisa menangguh tuh ya Allah orang bapak bagus. Pondokan dikawinakan, pondokan santri nih kawin, biasa pondokan ini kan orangnya konaah, ya ada konaah, arti konaah tuh apa nang ada itu, nang di gunakan nang dinikmati waktu itu. Bola selawar katok selawar jakat, jakakawalan ya Bola selawar katok itu kan ada mencari kain yang lain-lain kain tapong nang rajin kain gelapong itu orang ha? kain gelapong diulah apa? selawar katok kenapa waktu malam pertama imbah kawin tadi ya Allah, mama kain selawar tapong, selawar katok ini maka pas banyak tuang jahit ini cocok juga tulisan dua belas kilo pas di disitu anaknya jadi ujar nang bini nang bini ini bubungul pintar juga kada dua belas kilo ini bukan pestol ini nuklir pas <laughs> alu ahlat dikri <Senin> la ta'lamun hadirin sekalian rahimahkum <do" men busy> Jadi Rasulullah itu bagaimana sidin? La adri la adri padahal waktu turun ayat pertama Iqra bismirabbikal ladzi khalaq Iqra ya Muhammad. Apa Rasulullah? Ma ana biqoriin. Ma ana biqoriin. Ulun kada bisa, ulun kada bisa. Beginilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, di situ ulama mengatakan kenapa Rasulullah menyinggahi tempat-tempat yang demikian. Di sini Jibril alaihi membimbing Rasulullah yahirnya. Padahal nama membimbing Rasulullah itu hanya Allah. Adda bani rabbi fa ahsana ta'dibi. Nang lain dah boleh membimbing Rasulullah kada boleh walan yata'dani ahadun siapapun tidak bisa melampaui akan daqul Rasulullah. Makanya Rasulullah itu bilanya duduk model paningginya, bila dia berdiri model paningginya, padahal biasa saja Rasulullah itu sedang merbu <tuk> alqama, abiyad al laun, <tangan> musyarabah bi humra. Pak awak itu sedang, tapi aneh bilanya duduk model peningginya, otomatis nang di belakang ada salang batuah. Itu hebatnya Rasulullah. Bilanya berdiri pun model, peningginya juga. Padahal Arab- Arab itu tinggi-tinggi beratan, tapi Rasulullah peningginya juga. Bilanya berjalan, pasti pendahulunya Rasulullah itu nang lain kena boleh. Seperti itu, padahal berjalannya santai, ya. Tapi harus tadahuloh, kada boleh nang lain tadahuloh. Begitulah kehebatan khususiat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi kita diatur oleh Jibril makanya Isra Mi'raj ini kan penempaan seorang manusia bagaimana supaya menjadi hamba Allah penempaan manusia sama apa supaya menjadi hamba Allah itu diantara daripada hakikat Isra wal Mi'raj karena subhanallah asra bi'abdihi fa'auha ila abdihi ma'auha Sekalinya ngalih menjadi hamba Allah ini berat sekalinya. Kalau tetel-tetel nang -tetel lain, kawaja diraih, kawaja didapatkan. Apalagi punya duit duitnya banyak, Allah. Oh ini kan kadang-kadang ijazah bisa dibeli, kadang-kadang. Tetel kau ditukari. Tapi kata-kata Abdullah, oh ini berat, ngalih benar sekalinya. Karena definisi hamba itu sama apa gerang, manahamba sya'an, bahwa abdo. Siapa cinta sesuatu maka dia hamba sesuatu yang dicintainya siapa cinta sesuatu berarti dia menjadi hamba sesuatu yang dicintainya adapun Nabi kita Muhammad SAW penuh cintanya kepada Allah 100% makanya beliau digelar dengan Abdullah Sayyiduna Abdullah SAW di dalam Dalailul Khairat kita ini kira-kira hamba apa harapnya? macam-macam ada hamba yang hamba yang tu soalnya ujar kakawalan hamba nang stres melayang ya, pikirannya Nah, ya, ya, ya. daur hamba yang ngeranya padahal ya, ya, ya. napan ya, ya. ya, ya, ya. yang disetresakan lah, hadha min faddi rabbi, nah, nekmat hidup, alhamdulillah lillah kita ni piyan kedosa gini, minta panjang umur minta hari-hari hidup, itu gini sama ayah lah itu minta panjang sekian umur sekian minta hari-hari hidup Tuhan ya Allah menyisakan hari hidup. <laughs> nah. Jadi yang dinamakan hidup ini nikmat luar biasa. Tiada ada yang mengenal yang dinamakan nikmat hidup. Siapa yang mengenal nikmat hidup? Orang yang sudah meninggal dunia. Mama abah kita, mintua kita, dan anak kita yang sudah arwah hanya mereka itu yang mengenal berapa harga sedetik, berapa harga semenit, berapa harga sejam, berapa harga sehari. Bubuhan sidin duit tu. Nang tau bangsa kita di dalam dunia ada tahu lagi harga hidup tu ngan tahu harga waktu kau ada tahu. Nang ada percaya cuma mati berhulubiri. Allah Subhanahu wa taala mengesakan dalam Al-Qur'an Rabbana awsurna wa sabihna farjina na'mal shalihat itu permintaan yang beban ahlul kubur ahlul barzakh minta mulik ke dalam dunia untuk apa na'mal Salihah. handak umpat jua bami'anat handak umpat jua mahaul wali handak umpat jua memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Robirjion, laali amalusaleh hafimataraktu. Ya Allah buliakan kami ke dalam dunia, walaupun sebentar untuk apa? Meisi waktu yang sebentar dengan ibadah. Ah kita ni coba hari-hari dihidupkan Allah Taala. Jadi seakan-akan bila nya kita goreng kita serahkan roh kita kepada Allah Taala. Bangun goreng begitu bisukan dibulikakan Tuhan pulang kita. Madu orang menaksi juga. Ya. Ya Allah, bilanya sore motor taksi tadi dijolong keampunnya. Lawan kunci-kuncinya ya Allah. Karena bilanya bisukan nang ampun motor menjolong pulang lawan kita. Seperti itulah hari-hari. Makanya Nabi Muhammad SAW melajari lawan kita dan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih Tuhanaina pian bari hidup sehari barang pulang. Dengan hidup kita isi Dengan amal ibadah dan sebagainya Rasulullah, Rasulullah melajari Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Jadi gawain Nabi Muhammad itu Kadang-kadang ada, kad ada bapak halat Bapak halat bapa harus Nang wajib, nang sunnat, meninggalkan nang haram, meninggalkan nang makroh, khilaful aula, sampai kepada pekerjaan yang harus, yang dinamakan mubah, semuanya menjadi pahala bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kewian Nabi seakan-akan tidak keluar daripada masjid, masjid terus pahala, pahala, pahala, pahala terus. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Rasulullah melajari untuk kenapa? Ulama mengatakan tabarruq biatharis salihin. Nabi Musa adalah Nabi dan Rasul yang taduhlu juhirnya. Padahal hakikatnya kan kuntu awwal nabiyna fil khalqi wa akhirahum fil bas. Padahal undajah Nabi pendahulunya Nabi Rasul itu undak. Cuma unda pahabisan, dibangkit, dilantik pahabisan. Kenapa Menurut jadi pahabisan? Karena barangnya disayangi bener, Bang. Ayo coba lihat itu. Kalau orang berjual berlian, nang undasnya yes, yes. itu apabila mengelorakan, Oh terakhir. kain aja dulu nang bagus tadi dikeluarkan. Ya kada? Nang nang bagus tu kain aja dulu dikeluarkan. Gampang aja. Mun urang ju handak mengawinakan gampang. Anaknya. anaknya, ya kalo anaknya belima, bini-bini berataan. Inggih bini-bini berataan, hendak benar yanglah mesti nang dikawinakan kawin itu kadang-kadang pribasanya nang... <laughs> peribasanya atau ya nah, artinya nang rupa nang ah itu tah paham aja yang yanglah nang pina undas itu kain aja dulu ini payu aja tau gak biar kain ajin payu aja modelnya jadi nang disorong itu nang ah itu misalnya jadi biar aja dulu keluaran nabi-nabi, Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, terakhir ya. Nabi kita Muhammad sallallahu oh, alaihi oh, wasallam. Oh. Jadi nabi kita itu diatur oleh Jibril untuk tabarruk bi atharish salihin. Hah? Bi atharish salihin. Makanya Isra Mi'raj itu pelajaran untuk sampai kepada Allah bagaimana mencapai maqam Abdullah ini tadi. Karena Nabi tiada ada yang dicintai kecuali Allah. Di dalam kitab Nawadir situ ada cerita, ada kisah. Ada orang ni beribadat, saban malam beribadat terus. Lalu ketika Allah akbar sampai kalimat Iya na'budu wa iya karena Bahasa Banjarnya ulun hamba piaan tuhaneh, dusta aja tuhan nyawa hamba pakaian pikiran dengan pakaian asyik dengan pakaian nyaman lawan pakaian merasa megah dengan pakaian besokannya pakaiannya harus dibagiakannya berata tinggal di awak saja lagi malamnya sembahyang orang Allahu akbar saba iya kana udu wa iya kana san ulun hamba pian dusta aja Tuhan, Tuhan, Tuhan. nya qotor karena bermodalkan bersih batin ini tadi anu hatinya kada degerhana jadi sehingga tembus terus cahaya ini tadi tajalli iya kah yang dinamakan kalam Allah itu kan tajalli ke dalam batinnya lalu merasa itulah hasilnya qotor rabbani ada karena bersih, kan kalau cuaca kada buruk, kita bate telponan nyambung nada, connect kada, connect, tapi apabila signalnya sudah nang pina camuh kada mau connect, kai nungkar HP ke ponsel ya kalau. Jadi ujar nang naik, ponsel, nang mana kai nang bagus naik, naik, naik, ini sudah naik, naik, naik, kartunya naik, naik, kai Ya, Pak. Ya, Pak, anu pengkotanya pasang akan juga ya kayak eh, eh, wadah pian signalnya bagus lah. Pasang akan ya kayak signal dipasang di mana kepaham, <guruh> kayak jadi kalau bagus kan nyambung terus, connect terus. Nah, ini batinnya seorang wali tadi, connect terus, kotor tak, tak, tak, tak, tak, tak, dalam batin mereka. Eh, kalau yang kan bersih istilah kata tuh napa landasan kalonya sudah landasan itu, itu. mantap kuat, kuat pesawat anu napa aja kawa apa berlabuh melandas jagai barat anu pulang napa sungai bilinyo gonol napa aja kapal nang ganda, kawa aja balabuhnya di situ tapi pun nang surut, surut, surut Yanglah Ano kipit, kipit sama, sama pahang nak laboh, laboh, laboh, laboh. seperti itulah batinnya paraaulia. Alam nasrullah laga saudara. Batinnya sudah alam nasrullah laga saudara. Luas dadanya, lapang dadanya. Itulah yang akan menerima tang keterbani. Makanya di dalam maulid tadi di situ sebutkan apa? apa? apa? Waraqa lima rai sururilias su ada. Jujur abah gur bahari amun hendak dapat futuhul arifin hibur hati dulu jangan, jangan bersedih sedih, sedih. maka apabila kita sedih, sedih. bungul Mereka akhirnya ya sidin sama apa supaya apa? Jangan, jangan sedih, sedih. ingat akan nang nyaman lihatin nang nyaman ingat akan nang nyaman melihat muhabbini merangot kada nyaman, nyaman nah. nang kada nyaman jadi ingat jangan dilihat melihat Kalakuannya nang kada baik, kadanya nyaman juga. Jangan diingatkan. diingatkan. Napa nang nyaman. Nyaman, nyaman? Misalnya bulu hidungnya tak warna. itu ramenah. Eka pulang. Nah jadi lihatin lihati lihati nang nyaman. Lihatin nang nyaman. Kan. Nabi Ismailahsalam jalan-jalan-jalan terdapat bangkai, hai, hai, hai. bangkai hai, hai. Anjing. Anjing. anjing. Anjing kan najis, haram. haram rah, rah, rah. Ujar sin di mana eloknya anjing ini? Di mana bagusnya anjing ini? Di mana indahnya anjing ini? namun di mata santok sudah. Di mata santok baulat. Di hidung maginnya bau buruk. Di mana pujian terhadap anjing? Karena kalau kau melihat di mana kebaikannya, ternyata lantaran matahari terus naik gigi anjing tuh. Napa? napa putih? Lalu kena apa? Kena cahaya matahari, matahari. matahari. teng. Yang model pepsodent saja so, nak naklah tak? Umar jisir alangkah bagusnya gigi anjing, indahnya gigi anjing, bungasnya gigi anjing. Sidin melihatin yang bagusnya. Sidin melihatin yang bagusnya. Coba. Nah di situ nang dilihati. Ini pelajaran daripada Nabi Isa melihat keelokan melihat Jamal ujar Abu Guru Bari su Jamal <laughs> nang eloknya aja di dalam ibarat di diri seseorang itu nang dilihatin apa? Islamnya ada, imannya ada. Dan dia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun zahirnya dulu kalakwannya begini, gawian nang semini, perbuatan nang semacam-macam, mun dilihatin kalakwannya. santok di mata. Mun dilihatin gawiannya santok terus. Tapi apa nang bagus? Oh, ternyata inya masih Islam, inya masih iman, inya masih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu oh alaihi wa alihi wasallam itu je Pak ya muda tadi nang si laki melihat nang bini ya kala perangutan parajuan paanggapan macam-macam penyarikan pemamayan tapi mau je mambari terus tu ya bintangan situ barang dilihat teh misalnya nah Nah jadi kita tuh, nah, kita tuh apabila melihat nang bagus, bagus hati, hati jadi nyaman, hati, hati, nyaman. makanya banyak. wa raqali miroji suruli lias ada tarakinya rohani seseorang naiknya akal seseorang dan roh seseorang untuk mendapatkan yang dinamakan mi'raj dengan jalan apa gembirakanlah batin kita gembirakanlah hati kita sama apa caranya, caranya, caranya. lihatin nang nyaman Ingatkan nang nyaman apa nang kenyamanan sementara kita senantiasa membaca siratal ladina an'amta alaihim jadi mun kita telah mengingatakan bala, mun kita mengingatakan musibah, melihat dinang kada nyaman kada nyaman, maka kita sudah membaca siratal ladina an anta alaihim. Kada bacaan lawan gawian. Kadapas bacaan lawan amalan bacaan kita adalah siratal ladzina an'amta alaihim adabnya orang membaca itu adalah mengingatkan nang nyaman yang ada pada diri kita mudah kita ditolongi oleh Allah subhanahu wa taala aja bumenya kita malihati nang bagusnya di, di diri bini pian ya kala nang nang kada bagusnya yang dilihatnya? Eh. nang kada nyamannya jangan diingatkan nang si bini pun katuju malihati yang kebaikan si laki jua ya. insyaallah mun sama-sama melihat kebaikan satahun batasmiyah ya kala insyaallah hadirin sekalian rahimakumullah <laughs> itu caranya ya, sama, sama apa sama kita hendak dekat dengan Allah. Allah, Allah makanya naiknya kepada Allah, Allah, Allah, Allah. Ha? Ha? dekatnya nah, dengan Allah, Allah. lima sururi lias ada warokok jadi Rasulullah, Rasulullah tuh rokok naik terus lima rojis surus tangganya apa me itu kan tangga tanggan tangga sidin naik itu apa asurur As As kebahagiaan kebahagiaan lewat situlah naiknya Nabi Muhammad s.a.w. Makanya Rasulullah itu nama Sidin, Ngaran Sidin, Sayyidina Bushra. Nama Rasulullah Sayyidina Faraj, kegembiraan. Jadi kalau Mi'raj, itu disebut dengan Amul Hazan, tahun dukacita, yang dukacita siapa? Zamannya keadaannya Rasulullahnya tidak pernah duka cita. Amun nabi dipadahkan duka cita, maka Tuhan madahkanlahumul busra. Rasulullah itu gembira terus. Karena ahli tafsir ma'artikan busra itu adalah nabi kita Muhammad SAW. sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Busra sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Mubasyyurun, Mubasysyirun, Bashir, banyak nama-nama Rasulullah. Jadi, Jadi anu asa kada pas ini, nah, itu nah bilanya dipadahkan nabi berdukacita karena, karena kematian bini. Amun nabi kematian bini dukacita sama ai eh, lawan kita. Kita, kita, kita. Ya kada? Hah? Uh -huh. Amun nabi dukacita kematian bini sakit hati kematian bini sama kada lawan kita. Kenapa Nabi disamakan non kita? Kita, kita, kita? Nabi karena kok disamakan? bahkan kadang-kadang nah, orang awam mungkin kita, ada ya kematian Nabi kadang-kadang ada sakit hati katanya ada juga yang sama itu. Wan tertawa gitu sih. Hmm kai neh ya Allah imbah melawat anu bini kai yang lain kan meninggal jadi kai tadi melawat imbah melawat pulik ke rumah menangis kai ingo ingoy jadi ujar anak cucu anak binan kenapa kai pian menangis, aturannya menangis kawal pian itu karena kematian bini iya menjar pabila nini nyawa mati jarang Ya, paman kaya gasian hari-hari di mama ibi anu nini taros. Oh, oh, oh, oh. <laughs> Nang seikong nganti jua pian kaya ni, kai-kai ja. Pian ni kenapa jadi pina awit muda apa amalan pian apa pakaian pian? Anak pian tuh na umur hanya 50, tapi pinanya tuha pada pian-pian ni umur 80 neh. Kenapa pina tuha pada pian ikam tau aja, Anak undatu di mama ibininya hari-hari. <laughs> jadi stres terus. terus, terus, terus tapi matraman ini kada dafang ya Allah <laughs> hadirin segalanya rahimahkualaah jadi kisah seorang hamba tadi begitu semua yang iya kana abudu wa iya kana dusta aja Tuhan ikam lain hambaku ikam hamba rumah ikam ikam asyik dengan rumah dengan bangunan rumah, kemewahan rumah, keindahan rumah bisukannya rumahnya di wakobakannya <laughs> Subuh yang pulang. pulang ikam bukan hamba ku ikam hamba duit karena asyik, asyik dengan duit terpesona dengan harta besoknya du duitnya habis bagiakannya malamnya subuh yang pulang. pulang Allahu akbar sampai ia kana wudu wa iyaga nsayin ulun hamba pian dusta aja tuhan ikam hamba bini ikam besoknya bini dianjurnya udah min duha itu <laughs> dalam kitab nawadir bian ya Allah Habis sudah beratan, Hanyar iya kena'budu wa iya kena sa'in Wulun hamba piyan Nah itu Nang bujur pas sudah Suheh ya Tuhan Kau lah kita nang sama ini <Sọcili> ya Lada harapan kawa kita Lada harapan Kenapa? Sebab Karena didikan awalnya bukan Allah kalau Abah Guru kita sekumpul, didikan pertama Allah. Karena belum umur 10 tahun, Nini Silin sudah memasukkan ke dalam dada Abah Guru itu dengan ma'rifat dan sebagainya. Karena ujar Abah Guru, kadada berduduk kecuali mengisahkan Allah Nini. Abah kadada berdudukan kecuali mengisahkan sifat Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi itu nang penuh sampai ujar nini sidin kan nafsiah salabiah maani ma'nawiah ma fi qalbi ghairullah ini pakaian nini sidin nini salbiah jadi nang pakaian ini tadi Dipakaiakan wadah cucu dituangkan wadah cucu sebagaimana jibril menuangkan ke dalam dada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum miraj jadi batin abah guru ni kada kecuali ma'rifat kepada Allah dengan ma'rifat di situ mahabbah jadi wajar aja seperti, yui, seperti yui, Abaguru ujar Uyarsirin, Alhamdulillah, Suma Alhamdulillah, aku sedetik kena pernah sakit hati aku, sama kita juga sedetik hari-hari, ada aja ya Allah, sedetik kena pernah sakit hati, dan aku tidak kenal dengan sakit hati, sama apa kerana nanggaran sedih, untuk ada bisa sakit gigi, kau lah mengisahkan sama sakit gigi, atau kita ni lakian lah, bisa lebar anak, kalau bisa Allah, Allah. Kalau orang mengisahkan sapa sakit beranak, kenapa? Karena kita kada bisa beranak. Sama itu juga, abah guru, ya ujar abah guru baraya, aku kada pernah sedih dan aku tidak kenal yang dinamakan sedih. Kenapa? Sebab, karena batin silin makaripat kau Allah mencintai Allah nang ada tarus manaros. Nyerangaran sedih itu, lantaran kehilangan sesuatu nang dicintai itu nang jadi sedih. Nang dicintai tadi rusak, rusak ni itu nang jadi sedih. Nang dicintai tadi kadada, itu nang jadi sedih. Ha? Nang dicintai tadi bakurang, ini itu nang jadi sedih. Amun nang dicintai ini ada tarus, asli. Napa pulang? kekal Bersifat dengan segala sifat kesempuran. Nang ini nang hibak di dalam batin nang lain, lain kada kau oh, masuk lagi penuh supuh, NASA, sudah, sudah, sudah. batu di sana pulang yang, yang tidak berkepentingan, berkepentingan pun, dilarang masuk. Masuk, masuk, masuk, masuk nah ini makanya sampai sampai ada qasidah napa akhlaitu qalbi min siwaka wa tu qalbi min hudaka akhlaitu qalbi aku kosongkan batinku min siwaka daripada selain engkau ya Allah beginilah abah guru mudahan dapat berkat sidin kita imbah neto jadi nini nang Samini sudah menuangkan nah daripada nafas kita murabir roh pulang datu ali junaid ini pulang menuangkan nuangkan zikir pulang jadi ilmunya dari nini lawan abah amalannya wiridnya dari datu ali Ali Yunait berapa sampai 24 ribu sehari semalaman umur masih 10 tahunan Allahu Akbar mun kita jadi umur abah guru itu 10 tahun sudah ahli zikir mun kita 10 tahun apa ahli bekleker kita sidin waktu remaja ahli lagu mun kita ahli belogo nang ujar nang bilal wa malogo Siapa, Siapa belogo? Siapa Abah Guru? Jadi Jabah Guru aku bermimpi. Nah, diriku dibuat dalam cahaya nur. Nur itu seakan-akan seperti drum bulat berputar ya sidin. Sampai ke langit aku dibawa di, di naik ke langit oleh cahaya tadi. Di langit itu aku berdapat dengan seseorang kai-kai tua. Pian siapa kai? Utakuni ya nang ujar sidin tadi. Aku adalah datu Ikam datu Ali Junaid di Bro. Maqamnya di Bro. Kubur sidin di Bro. Anda dapat bimbingan, pimpinan sama apa. Jadi pas saja cahaya abang guru itu luar biasa, luar biasa. Lagi kekanak sudah sering bermimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini tuh sudah penuh. Bahkan dapat isyarat daripada datu Ali Junaid untuk mengaji masalah Nur Muhammad, kemana tergantung ke artinya. Masa kanak-kanak sudah dapat isyarat, Kang Samhita. Masa kanak-kanak sudah dapat isyarat untuk mengaji masalah, pakaian orang tua, makanan orang tua, ya Allah. Sudah dapat isyarat langsung itu, artinya apa sempurna? Benar zikirnya, ya, ya. "asyhadu Allah, yahudi metonur Muhammad wa anna Muhammad Rasulullah." Jadi, dua tarikh ini tadi sudah bujur-bujur menyatu menjadi darah daging. Makanya ngaran Abah Guru Bahari kan ngaran Syekh Syekh. Kenapa jadi sampai dirobah di dengan nama Abah Guru sekarang? sekarang kenapa sebab, sebab, sebab karena jisin aku bermimpi melihat pertama aku berdapat lawan sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi Rasulullah, sayyiduna Ali karramallahu ajja, sayyiduna Fatimah, sayyiduna Hasan, sayyiduna Husain. Kemudian Yesin sayyiduna ah uh, Fatimah menyerahkan lawan aku kotak kuning seakan-akan seperti emas. Kotak dijulung-lun aku, dibuka ternyata dalamnya sorban, nafas selendang, jubah dan sebagainya kemudian dua daripada napa cucu Rasulullah tadi memakaikan kepada aku dan menamakan dengan diriku dengan Zainal Abidin Lalu aku berkisahnyi sin lon mama lon abah bahwa ditasmihi oleh dua cucu Rasulullah lalu mama lon abah sepakat kita ambil nama edola sekarang ulama nang luar biasa Iaitu tuan guru Haji Ahmad Zaini ben Haji Abdul Rahman tuan guru Haji Adu ah di situ yang pertama murabbi Sidin itu kan boleh jadi Tuan Guru Haji Abdurrahman karena waktu lahir Jend. Aku tuh diberi Tuhan sudah dijalankan dalam makam fana karena Nini menyangka aku tuh mati, kada bernapas, kada bergerak, kada bapak biru awak padahal tuh dijalankan di dalam makam fana Nah begitu dijulung wadah begitu datang Habib apa Tuan Guru Haji Abdurrahman inilah yang menyadarkan aku Jusufin kembali kehidupan itu ada. Nah berarti nah ini tadi Tuan Guru Haji Abdurrahman Tuan Guru Haji ada oleh sebab itu di mana abah guru nenen menyusulnya di mana lawan Tuan Guru Haji Abdurrahman. Mama cident si menyusui kadang-kadang kurang lebih empat puluh hari nenennya abah guru lawan tuan guru Haji Abdurrahman apa nang diisap sapa nang dikunyut-ilat wali. Nah jadi jarabah guru ab, mama bagai saya cident apabila aku menangis dibawa menyubarang jodoh lawan tuan guru Haji Abdurrahman nenen aku jizin lawan ilat tak goreng-goreng hanya lawan mama kadang-kadang yoso. Pun pada akal kira-kira ilat dikunyut tu mala kanyang. kanyang, kanyang. <laughs> artinya apa? ada rahasia yang diambil, yang disalin karena diantara karamat daripada Tuan Burhaji Abdurrahman itu waktu ditahan oleh Belanda, sidinnya tetap ada di kampung Tunggulirang jadi di dalam penjara ada, di kampung ada, apa khabisnya? Belanda nang bingung, ujaran Belanda siapa? kita tangkap nejar bayar tuh tangkap pulang. Pulang, pulang jadi dua dalam sel ada ya pulang mengajar jadi imam Mereka. siapa pulang mengajar tangkap pulang tiga ada pulang sampai, sampai tujuh, tujuh. Bebas, bebas je belanda <laughs> nah, ini nang disalin oleh Abaguru makanya Abaguru tuh ahli tasrif di Mekah ada Madinah ada di mana ah lihat di mana makit tuan itu ada tuh ahli tasrif lain tasrif nang faala faalu ka pala ngalu tuh lain, lain, lain. Coba, faalajin pecahnya sampai berapa? 92. Ya ha? Allah. Hah? Faalaj ilu faalan bahwa fa Ya Allah, 14, ya ilunya 14 sampai enggak ada 92. Pecahannya, kalau wale pecahannya hendak berapa? Seribu kah kawat? Di anu ada, di anu ada, di anu ada, kawas ini. Itu awlia. Karena Wali itu diberikan Allah fasilitas dalam Al Quran. Lahumaya syauna in darabi. Apa yang dikehendaki mereka? Yes, ya Tuhan Tuhan. <laughs> Degam gampang, gampang sudah. Karena sidin itu mengutamakan kehendak Allah. Karena kehendak Allah nang diutamakan mengalahkan kehendak hawa nafsu. Hawa nafsu dikalahkan terus mengutamakan kehendak Allah, kehendak Allah, rida Allah. Akhirnya apa ujar si hamba ya Allah taala tuh? Inggih terus lawan si hamba. Karena apa? Awal suluknya tadi mengutamakan Allah. Akhirnya berbalik. Tuhan apa ujar si hamba? Mudah-mudahan dapat berkat abah guru kita. Nah jadi Rasulullah diatur oleh Jibril tadi. Nah, untuk kenapa tabarruk? Seperti itulah abah guru kita diatur oleh guru seman mulia diaturna mendatangi kiai ini habib ini ya kah lilip di Banjar sampai ke Marabahan sana jesidin di Martapura lilip daerah Ulu Sungai lilip Lilipna mendatangi di mana kubah-kubah diatur oleh guru Samanul untuk tabarruk mengambil bar berkat seperti itulah orang hendak mencapai ma'rifat seperti itulah orang yang hendak mencapai muqarrabin para kelawan tuan harus memaraki orang yang sudah muqarrabin harus mang Sunnali orang yang sudah, sudah, sudah arif billah harus, harus mendekati, mendekati mereka, itu. mereka itu. Itu caranya. Kadang-kadang pernah nak langsung. Siapa, siapa yang sudah, sudah menjadi apa? Siapa yang, yang sudah menjalani? Sudah, siapa yang sudah, yang sudah berpengalaman di situ? Di situ ma apa? Di, apa menyusunya di situ? Ma ambilnya di situ? Siapa, siapa, siapa yang dibayar ini? Nang di Maretapura? Ya, yang akan apa apa guru seman mulia nang maaturakan abang guru. Mungkin kita siapa, siapa ya? Nang maatur kita? kita ni ya Allah, mudah kalian paget tu bang, sedakah hendak kita ya Allah mudahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian rahimahkumullah sampaikan di Bangil, Guru Bangil pulang dan membawa apa Guru ke situ kemari nah, ini kan perjalanan Rasulullah, Isra Ma'aras coba lihat Yibril membawa sampai di Baitul Maqdis berkumpulan para Ambiya Naik langit pertama dibawa beelang wadah Nabi Adam, Bawa beelang wadah Nabi Yusuf, Nabi Yahya terus sampai kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Dibawa beelang-beelang-beelang tabarruk namanya. Mambil berkat. Seperti doaabah guru. Jadi Jabah Guru Bahari waktu aku hendak kawin, ya seden, musyawarah lawan Guru Bangil. Ujar Guru Bangil, kita ke kapasruan, wadah Ki Hamid Pasruan. Nah di waktu di rumah Ki Hamid engkau ada hilap. Waktu itu ada Habib menjezup, Habib ini bateri lambung no, ba ampek tangan, Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan, aku di padahalnya Gubernur, yesiden. Artinya apa? Waktu bujang sudah wilayah Abah Guru tu menguasai akan Kaliman, Kalimantan di bawah di, di bawah wilayah sidin sudah Allah Akbar sampai enggak ada hilang, tahun 90-an belum keluar lagi dua putra mahkota belum belum keluar Abah guru itu pernah bandara Alhamdulillah Yasirin Asia sudah diserahkan pada aku Asia, Asia sudah, sudah diserahkan, Asia, Asia itu, kan itu kan Indonesia, kan. Malaysia, Malaysia, Malaysia, Filipina, Thailand, Thailand. Ya, Allah, ya Allah, itu Allah, ya Allah, sudah diserahkan serah, serah, serah, serah, di bawah, bawah wilayah, wilayah Sidin sudah Nah, apalagi keluar nang berdua, berdua puter, puter, puter, puter, terus naik-naik naik terus pangkat, pangkat beliau, beliau. Nah, Begitulah, makanya seperti Abah Guru, 100 tahun berdua, hanya berdua, ada, ada, ada. Karena hadis Nabi SAW, sesungguh ya S.W.T. sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus akan umat ini di dalam tiap-tiap seratus -tiap tahun ada seseorang yang menghidupkan perkara agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat berkat Abah Guru maulidnya semarak, burdahnya keluar napa dalailnya hidup dan segalanya sampai bahari nang zaman-zaman nang tahun dulu ada orang benasit, imbah Abah Guru benasit, di mana-mana orang benasit. Ringkasnya masalah agama semarak, masalah agama hidup karena ada yang menghidupkan. Bahari di mana orang mahaul kadada Imbah Abah Guru mulai mahaul Syekh Saman Al-Madani maka keluar itu sudah. Artinya jika bahasa kita menyebar di mana-mana istilah mahaul. Sidin pulang ziarah kubro bilanya ada kubah wali-wali, diziarah sidin berombongan. Ya Allah. Mbah ke Pagatan, ke ujung Pandaran, ke Tenggarong sampai ke Bali. Bali mau. Ya Allah Datu Ahmad, Ahmad Bali mau. Mau, mau, mau Ancoba Nah Sidin kemana-mana Itu Sidin adalah ma apa aja kita membukakan jalan Memulayakan Sama apa yo Pahala Abah Guru itu luar biasa Cuma semua pahala-pahala itu InsyaAllah mudah-mudahan Sagan kita berataan Kerana kita sebagai orang yang muhibbin. Ya kan? Orang yang berada di akhir-akhir. Kenapa yang kita harapkan lagi? Amalan kita mana? Ilmu kita mana? Ibadah kita mana? Apalagi kita ini ketujuh menyembati orang. Habis pahala. Kada kaum melihat orang yang pindah nyaman. Hiri dengki. Habis pahala. Mungkin ada syafaat. Mungkin ada syafaat dari hasil mahabbah kita kepada Aulia, Hasil mahabbah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi Abah Guru adalah tabaruk ke mana-mana. Itu adalah karena mencontoh perjalanan Nabi kita Muhammad SAW yang dijalankan oleh Jibril kepada Rasulullah. Sampai dalam menakib itu, berapa yang diambil silin sanat dan ijazah? Sampai 200 syekh, masyayikh, para habaib, guru-guru yang luar biasa. 200 berarti nang mendekeng silin 200, yang menjadi kuasa hukum silin 200, yang membela silin 200. Kita Siapa yang membela kita? Allah ulama yang sholih taulami dah deh. Tuan-tuan guru diberikan mandat oleh Allah untuk berikan syafaat. Abah guru berapa nang mengelilingi sidin, nang membela sidin, nang mengangkat sidin? Kita siapa? Nah ini yang jadi pertanyaan. Oleh sebab itu, yakah dari peranan istrimah orang di situ. Nabi kita mulai tulak sampai kepada bulik kada bapisah lawan guru, guru pun kada mamisah lawan Rasulullah. Maksudnya Jibril kada mamisahi Rasulullah, Rasulullah pun kada bapisah lawan Jib, Jibril. Artinya apa? jangan sampai kita jauh daripada ilmu apabila jauh daripada ilmu kesesatanlah yang akan datang kepada kita naudzubillah min dzalik hadirin sekalian rahimakumullah kira-kira itulah yang dapat disampaikan daripada hikmah Isra Mi'raj mudah-mudahan di dalam dunia kita dapat berkah abah guru di akhirat dapat syafaat beliau amin Allahumma amin minta ampun minta maaf minta ridho mithalal wallahi taufiq taufiqul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh يا ربي بالمصطفى انصرنا يا لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى انصرنا يا لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى انصرنا wa billana mamda Allahumma barina barina barina barina bil